yuk cik cik cik cik balik lagi bersama otong spin hari ini kita akan review game get of Olympus ya seluruh bawa kita bawa modal 33.000 saja semoga kita dapat JP JP mantapnya ya seluruh kita bawa modal receh ini kita main di bet 800 saja, kita coba quick 30 kali ayo kasih paham rtp rtp kacormu Oh ya tadi sebelum bermain saya cek rtp di angka 82 itu lumayan lumayan lumayan bagus Ijo harusnya diperuntukkan untuk profit-profit mantap modal-modal receh. Kita main di siang-siang bolong ya seluruh ya panas-panasan gak masalah. Yang penting udut sama kopi ada. Niscaya JPJPA akan terlihat ya seluruh. Aduh, kelas jadi nggak ya? Enggak cok. Oh ya yang bertanya kita main di mana? Kita main di RTP 8000 ribu situs terkacau tersolid. saat rujak ke dunia akhirat di sini WD berapapun dibayar lunas pokoke seluruh jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP 8000 karena cuma di situs ini situs yang menampilkan RTP live live loh seluruh enggak kayak yang lain cuma tempelan kalau ini live pokoknya langsung cek aja untuk linknya saya taruh di pin komennya seluruh langsung gaskan saja buat yang penasaran boleh-boleh coba Kali 25 connect, pecah lagi enggak ya? Merah atau kuning enggak mau. Anjir, cuma sekali. Semoga ada JPJ mantapnya ya, seluruh. Ayo, kasih yang mantap-mantap, aduh ungu jadi gelasnya turun dong atau hijau boleh merah dulu kuning jadi dong anjir nggak mau anjir jenjir jenjir oh ayo kasih yang paham-paham kasih yang manis manis anjir kali 10 nggak connect di quick ya tadi kita coba 30 lagi ya kalau nggak connect baik kita naikin bed aja coba ya kita coba 30 kali semoga ada petir-petir mantap membawa berkah Main di modal-modal rece yang ya buat kalian semua yang selalu penasaran bagaimana cara profit di modal rece bisa dibantu like comment subscribe ya karena cuma di channel ini kita memberi tips-tips pola-pola andalan untuk bermain modal-modal receh asal akun kalian eh bukan akun sih lebih ke RTP kalian selalu cek sebelum bermain uh, pecahan mantap yuk petirnya us anjir enggak mau anjir makanya selalu saya ingatkan intinya sebelum bermain cek rtp-nya dulu jangan langsung gas pencet gas seus enggak enggak selalu seius itu hijau, hijau makanya cek terus Lur karena tiap menit tiap detik itu rtp naik turun dan cuma di rtp 8000 rtp-nya left makanya naik turunnya tuh kelihatan banget biar kalian enggak selalu boncos main seius lah intinya main utamakan profit utamakan wiri jangan ragu kalau udah profit lumayan banyak langsung gas wri kan saja itu pola-pola pintar dari saya yuk terus gas tadi kita main di 20 eh 30 quick terus 30 quick lagi 30 quick tadi di bed 800 kita 30 quick di bed 1200 kita coba manual lagi kalau ada tanda-tanda petir atau tanda-tanda skater-skater gitu berarti situsnya masih gedor. RTP nya masih naik lah disini RTP naik mentok 100 ada yang JP atau Max Win. turun lagi ke 90 80 paling ya tinggal-tinggal receh recehnya aja lah ya semoga kita dapat petir-petir merah atau skater-skater isi daging kita coba turu ya 50 kali dengan modal yang seadanya kita coba cari-cari profit-profit manisnya Tuh bekas Bagus Ojoan tengah-tengah terus 2 lagi turun dongus Gak mau uus, uus. Jin -jin dong, Us- us Yuh Cincin jadiin dongus kurang satu itu Anjir gak mau juga Dedek-dedeknya sekali Izonnya jadiin dulu Yuh bagus uh, Birunya boleh nusul Aduh Waduh, susah-susah mahkota turun dulu Yo atas jelas kasih petir dong enggak mau malas ke tersatu. satu merahnya jadikan atau kuning turun boleh anjir nggak mau juga sudah menipis ribu ya seluruh ya kita tuh ini kalau kalau RTPnya nya gacor 10 spin aja udah atas ini cuma kita berharap ada RTP-RTP gacor yang cuma ada di RTP 8000 dong bos, langsung gaskan aja, tuh kan dapat scatter telur, semoga bisa membagikan gairah kita, selalu-selalu kita naik naik drastis lah ya, terus kasih paham, hijau jadiin dulu, biru atau kuningnya turun bos, aduh nggak mau, kuningnya ditutup, kuningnya ditutup petir, ir Aduh mah ah, cincin jadi kuning boleh nusul atau mahkota turun anjir mah kurang satu itu seluruh tapi nggak apa apa nggak apa apa nggak apa kita coba tenang tenangkan pecahan dulu birunya jadiin dulu boleh biru jadi kuning nusul merah boleh atau biru anjir nggak mau merah masih kurang dua juga masih sisa 10 free spin 9 aduh itu si fix jadi harusnya kamu boleh ikut tapi yang turun biru-uruh malah jadi dong gelasnya tapi merah nggak mau anjir tapi lumayan lah ya seluruh seribu eh 25 tahun tambahan yang usai dikit-dikit juri Aduh atas kuning dong kasih itu dong us tapi cintinya nagung banget us cintinya turunin dua lagi boleh kali us nggak mau Ya nah, tampil udah lumayan 28 ya seluruh Aduh, duh, duh, duh, duh, duh. ini yang bikin deg-degan kadang kalau tambel udah gede tapi pecahannya ya mantap gitu loh uh, kasih yang mantap-mantap terus uh, Ungu jadi dulu biru nusul boleh biru nusul cincin ikut dong satu lagi itu cincinis uh, lor satu gelasnya nggak mau tapi lumayan ya 4000 kali puluh ribu kita udah lumayan profit ini tadi bawa modal 33.000 udah naik 250an lah ya semoga ada tambahan-tambahannya mantep us bisa dua tiga kali lagi aduh susah ini slur masalahnya ungu atau birunya enggak jadi malah skater turun anjir total ungu itu jatahnya nggak papa apa papa nggak apa, -apa, apa, apa. sisa dua free spin lagi yus. Aduh kuning nanggung biru nanggung Ungu jadi dulu biru nusul boleh Aduh kuning pasti ini turunnya slur. Hijau dulu malah Aduh cincin turun dong Cincin turun dong Anjir malah hijau kampret Hmm cincin jadi dong Mapa lu scatter situ anjir Lumayan 38 Oh ribu kali 6 ribu Aduh 250 selur Aduh aduh aduh aduh kita tetap di 33.000 udah naik 500an ini ini kalau kalau saya langsung auto kabur seluruh ngapain dilanjutin cuma untuk kalian semua kita kasih paham kalau dilanjutin gimana ya seluruh ya paling cuma naik turun naik turun doang nah kalau ini turun ke 500 kita langsung auto kabur saja main slot kayak gini tuh utamakan profit utamakan WD kalau sudah merasa profit banyak langsung auto kabur saja berhubung kita modal 33.000 naik 500 itu udah 70 7 kali modal seluruh lebih malah makanya langsung aku kabur saja profitnya udah lebih gede masalahnya ngapain dilanjutin Oh ya selalu saya ingatkan jangan jadikan game ini sebagai mata pencarian jangan jadikan hanya sebagai hiburan semata jika ingin bermain bermainlah dengan uang dingin bukan uang dapur agar otak kalian jangan ngebul ya seluruh ya jika doang dingin boleh mampir-mampir ke situs kami di rtp8000 yang menyediakan rtp live gacor pokoknya seluruh langsung terus ah, aja. untuk linknya nya ada di pin komen pokoknya seluruh kita kelarin spin ini kalau nggak ada tanda-tanda JP kita akan auto kabur saja dan buat kalian semua yang menonton sampai akhir terima kasih buat kalian yang semua bisa dibantu like komen, subscribe-nya biar saya lebih semangat bikin pola-pola video buat pola-pola gacor model red receh pokoknya langsung shoot aja kita pasti bantu kita pasti kasih pola-pola gacornya pokoknya slur hijau jadi kuning nusul dua lagi dong turun nggak mau merah dulu biru boleh biru-biru nggak mau juga kuningnya turun tapi hijau yang turun slur aduh-aduh duh, duh, duh, duh, duh. Oh. Ah, Atas itu masih petir dong, atas gendang itu tadi. Oh iya, berhubung spin udah kelar, terima kasih yang sudah menonton. Bye bye, seluruh.